Untuk kesehatan seorang Taurus di bulan November adalah 9 of Swords ataupun 9 pedang. cara umum 9 of Swords itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran yang membuatnya semakin terpuruk. Dan di sini juga bisa digambarkan seseorang mendapatkan suatu mimpi buruk di dalam kehidupannya yang mengakibatkan kesehatannya menurun di bulan November tahun 2020. Jadi di sini, untuk kesehatan seorang Taurus di bulan November tahun 2020, kesehatannya akan mengalami penurunan dikarenakan seorang Taurus mendapatkan mimpi buruk di dalam kategori kehidupan, dan dikarenakan juga seorang Taurus mendapatkan beban pikiran di dalam kategori kehidupan. Di sini, beban pikiran yang ia alami ataupun yang ia dapatkan di bulan November adalah beban pikiran untuk melawan diri sendiri dan selalu memikirkan apa yang akan terjadi esok dan apa yang akan ia lakukan esok, sehingga di sini menjadi sebuah penyebab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 jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus menurun di bulan November tahun 2020, dimana seorang Taurus mendapatkan beban pikiran, dan disinilah seorang pasangan mengambil bagian atau men-support seorang Taurus agar lebih fokus dan bangkit lagi di dalam kategori kesehatan, dan disinilah seorang pasangan butuh menghibur seorang Taurus di bulan November tahun 2020, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Hero Pen. Secara umum, The Hero Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama taat aturan disiplin dan selalu memberikan perhatian dan selalu memberikan titik terang atas permasalahan orang lain dan memberikan solusi atas permasalahan orang lain yang dialami. Dan jika kartu The Hero Pen kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan penurunan kesehatan di bulan November tahun 2020. Dimana di sini salah seorang pasangan merupakan sosok yang memberikan penghibur kepada Taurus. Dan memberikan suatu perubahan kepada kesehatan seorang taus di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang taus adalah 2 pentakel ataupun dua koin. Secara muncul pentakel itu diartikan proses kestabilan mendapatkan stabil zona stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan serta memperbaiki keuangan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Taurus adalah: keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, keuangannya di dalam kategori stabil, di dalam proses stabil, dan mendapatkan keuangan yang stabil di bulan November tahun 2020. Dan di sini juga digambarkan seorang Taurus akan mengambil satu langkah ataupun satu ancang-ancang, yang dimana ancang-ancang itu adalah melakukan suatu hal pekerjaan yang dapat menunjang keuangannya di bulan November tahun 2020, dimana di sini tujuan seorang Taurus adalah. Meningkatkan keuangan dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November. di Dalam kategori keuangan, dan di sini seorang pasangan dan keluarga akan mendukung serta mensupport tindakan seorang Taurus di dalam kategori keuangan. Dan untuk support energinya adalah page of sword Secara umum, page of sword itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Taurus akan mengambil satu ancang-ancang yang dimana keuangannya sebelumnya adalah stabil dan di bulan November adalah untuk meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020 yang dimana seorang taurus mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak taurus ataupun anak tetangga serta anak saudara taurus sendiri dan jika kartu deiroband kita gabungkan dengan keuangan seorang taurus di sini menggambarkan keuangan seorang taurus berada di dalam zona stabil yang dimana di sini seorang taurus akan mendapatkan doa dari seorang anak dan disinilah seorang taurus akan memperhatikan anak tersebut dan mengakibatkan seorang taurus akan lebih disiplin di dalam mencari sebuah pekerjaan ataupun sebuah usaha yang dapat meningkatkan keuangan seorang taurus di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu karya pekerjaan seorang taurus adalah Two of One ataupun dua tempat. Secara umum, Two of One itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini juga bisa menggambarkan ataupun dapat dikategorikan mendapatkan tawaran dua pekerjaan sekaligus yang dimana melakukan pekerjaan satu persatu sampai berhasil dan mendapatkan income ataupun hasil yang maksimal. Dan untuk karya pekerjaan seorang taurus di bulan November tahun 2020, seorang taurus mendapatkan dua pilihan yaitu kategori pekerjaan yang lama ataupun pekerjaan yang baru. Dan di sini hasilnya akan membedakan yang dimana pekerjaan baru akan lebih menjanjikan daripada pekerjaan yang lama dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Taurus menjalani dua usaha sekaligus yang dimana yang bersifat usaha inti ataupun usaha yang digeluti saat ini dan satu lagi usaha sampingan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan kehidupan seorang Taurus di bulan November tahun 2020 dan di sini bisa dikategorikan satu langkah tersebut adalah membuka usaha yang di dalam kategori ini adalah usaha sampingan seorang Taurus di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Naik off cup, secara umum naik off cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun teman-teman terdekat Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan dua ketawaran pekerjaan, ataupun seorang Taurus membuka usaha sampingan di bulan November tahun 2020, yang bertujuan meningkatkan keuangan dan di sini seseorang ataupun bahkan kerja serta sahabat taurus memberikan support dan masukan yang positif kepada tindakan seorang taurus di dalam kategori meningkatkan kehidupan dan keuangan dan jika kartu Eropa yang kita gabungkan dengan zodiac karir pekerjaan taurus di disini menggambarkan seorang taurus akan lebih fokus dan lebih disiplin di dalam kategori karir dan pekerjaan dan lebih giat lagi untuk meniti kehidupan dan meniti karir dan pekerjaan yang tujuannya adalah meningkatkan kehidupan dan meningkatkan keuangan dan di mana seorang sahabat, rekan kerja dan orang-orang terdekat Taurus memberikan support dan masukannya positif kepada Taurus sendiri di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu hubungan asmara seorang Taurus adalah four of cups ataupun empat ya. Sejalla four of cups itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali dengan jernih dan membuat suatu keputusan yang sangat baik di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini menjadi beban pikiran kepada seorang taurus yang menyebabkan kesehatannya akan menurun dan di sini juga bisa dikategorikan seorang taurus akan susah menemukan titik terang di dalam hubungan asmaranya jadi di sini untuk hubungan asmara seorang taurus di bulan november tahun 2020 hubungan asmaranya akan mengalami sedikit miskomunikasi sedikit pertengkaran kepada seorang pasangan yang dimana hal ini merupakan hal yang sepele, dan hal yang sepele ini membuat seorang Taurus bingung dan susah untuk menentukan suatu solusi atas masalah hubungan asmaranya, yang membuat kesehatannya akan sedikit menurun di bulan November tahun 2020. Dan di sini seorang pasangan juga akan melakukan hal yang sama kepada seorang Taurus, yaitu miskomunikasi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles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 Dan di sini menggambarkan seorang taurus mengalami miskomunikasi bersama pasangan di mana yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seseorang sahabat memberikan masukan dan support kepada seorang taurus agar bangkit dan memperbaiki hubungannya bersama pasangan di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu The European kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara taurus di sini menggambarkan seorang taurus butuh seseorang yang lebih disiplin dan butuh seseorang yang memberikan masukan yang positif kepada seorang Taurus agar seorang Taurus mampu menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi di mana di sini seseorang sahabat dan rekan serta orang terdekat Taurus memberikan masukan agar seorang Taurus lebih fokus dan lebih disiplin di dalam menjalani hubungan asmara di bulan November tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus di bulan November adalah 9 92 22 24 dan 45